Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai teman-teman semuanya. Perkenankan di sini, saya akan menyampaikan materi mengenai kewirausahaan. Teman-teman tahu gak sih apa itu kewirausahaan? Kewirausahaan adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memilih nilai yang lebih dalam kehidupan nah sebelum mengetahui hal lebih banyak tentang kewirausahaan teman-teman perlu tahu nih apa saja karakteristik kewirausahaan apa saja sih karakteristik dari kewirausahaan karakteristik kewirausahaan diantaranya adalah percaya diri berani mengambil resiko berorientasi pada masa depan, keoriginalan kepemimpinan dan berorientasi pada tugas dan hasil Baik, yang selanjutnya yaitu sifat kewirausahaan Yang pertama, keinginan untuk berprestasi Dua, keinginan untuk bertanggung jawab Tiga, rasa terhadap resiko menengah keempat pemahaman terhadap sebuah keberhasilan dan yang terakhir yaitu keterampilan dalam peror perorganisasian selanjutnya yaitu jenis-jenis wirausaha yang pertama yaitu usaha retail atau minimarket merupakan suatu jenis usaha yang tidak pernah dalam matinya. yang kedua startup bisnis istilah yang merujuk pada suatu bisnis atau perusahaan rintisan dan yang, yang terakhir yaitu industri kreatif Oke, okay, yang selanjutnya, cara menjadi wirausaha sukses adalah Yang pertama, memiliki skill sebagai pengusaha Yang kedua, memiliki akses permodalan Yang ketiga, mampu menghasilkan solusi Yang keempat, cepat mengambil solusi yang kelima, pandai mengatur wirausaha. Yang selanjutnya, manfaat kewirausahaan. Yang pertama, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pendapatan nasional. Yang ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan. Yang keempat, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Oke, teman-teman semuanya, sampai di sini dulu materi pelajaran yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh